Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, nah ini jenis terakhir dari Triangel of Theorinya Sternberg yang namanya cinta tanpa syarat atau mungkin ini adalah relationship goal kita orang semuanya Nah Jadi poinnya Menurut Stenberg Sebuah hubungan Dikatakan ideal Itu ketika memang pada akhirnya ada tiga indikator ini Ada dekatnya Ada, ada dekatnya Ada nafsunya Oke okay, sama ada Keinginan buat bareng Ke, ke apa namanya ada komitmennya lah, itu bahasanya ya. Ada komitmen. Namanya adalah consummate love. is made up of all three components and it's the total form of love. It represents an ideal relationship. Couple who experience this kind of love has a great sex several years into their relationship. They cannot imagine themselves with anyone else. They also cannot see themselves truly happy without their partner. They manage to overcome differences and face stressor together. Jadi pada akhirnya cinta yang ideal atau disebutnya consummate love. Oke, okay. kalau gue lihat arti consummate. Coba kita lihat dulu ya. Apa sih arti consummate? Consummate meaning. Artinya adalah di sini showing a high degree of skill and flair, complete or perfect, gitu extremely skilled and accomplished. Jadi pada akhirnya konsumen ini memang kayak peak gitu loh. Peak-nya di mana? Ketiga-tiganya balance, pengen deket iya. Nafsunya iya, nafsunya juga iya. nafsu juga iya dan pengen mutusin buat bareng juga iya gitu. Nah, ini ideal love-nya. Ini idealnya. Or mungkin bisa bilang relationship goal. versi teorinya Stanberg yang Triangle of Love ini. Karena ini balance, guys. Kalau misalnya kita lihat lagi ke triangle-nya ya. Triangle Love's Theory. Coba kita lihat di sini ada intimasi, oke, di sini ada passion, dan di sini ada komitmen. Nah, si tiga ini pembentuknya di tengah-tengah ini namanya consummate love. Gitu. Kalau intimasi doang kita sambil review lagi ya. Kalau intimasi doang, ini liking atau friendship atau friendzone. Kalau ini namanya infatuation atau nafsu doang, gitu ya. Di sini komitmen atau di sini istilahnya adalah empty love. Kayak kamu cuman punya komitmen untuk bareng, memutuskan untuk bareng aja, gitu. Ketika ada intimacy sama komitmen, ini yang companionate. Companionate terus, kalau yang intimacy sama passion, ini disebutnya romantik Dan kalau misalnya passion sama komitmen doang, ini disebutnya fatuous, fatuous, gitu, nah si di tengah-tengah ini jadi kayak pada akhirnya part of intimasinya ada, part of passion nya ada, part of commitment nya ada jadi memang saling ingin meng bahasanya mungkin saling ingin mengkonsumsi satu sama lain dan nggak bisa ngekonsumsi yang lain selain pasangannya sendiri dan kalau dilihat dari konsumennya sendiri, eh, uh, apa namanya artinya memang cukup ini ya? Maksudnya di sini, eh, uh, make a marriage or relationship complete gitu, showing a high degree of skill. Pada dasarnya memang intinya semuanya balance. Dekatnya mau, passionnya ada, mutusin buat bareng-bareng juga iya. Nah, itu yang ideal or relationship goal versi Sternberg ini. Gitu guys. Coba apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulis di komentar ya. Thank you guys for watching